Sesekali kita bahasa kita tuh kita, kita prank setan nih Falkan, apalah. Apalah, apalah Ada apa lebihannya? Ada harapan Jangan lagu danglet biar aja hafal Apal biar nih Ini amalan yang luar biasa nih Karena di waktu pagi itu ujar Rasulullah Malaikat itu berbagi rezeki Di sawer malaikat ini menyawer nih Dibagi bagian rezeki nanggurin Kalau aku lihat nang bangun nah ini Jetapian nah geser apian Sesekali kita bahasa kita tuh kita, kita prank setan nih. nih. Singhaja kita makan, tidak ada membaca bismillah. bismillah. Punya kawan yang pedes-pedes punak pedes, kita, kita makan. Para khabes hanya kita membaca Bismillah. Bismillahi, awalihi wa akhiri. Ma, keluar berat antum ini makan setan nih. Ya sesekali bapak. Artinya dalam kita membaca Bismillah, makanan itu diberi keberkahan lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam satu riwayat nih belum berkisah. Kemudian Mbak Kisah, ada dalam satu riwayat, ada kedua setan ini reoni. Berdua, anggap sudah adanya setan si A lawan si B. Ketika reoni bertemuan kedua setan ini, bakal kejutan kayak itu nah. Nang setan nang A melihat nang B jin tak kejut, setan nang B melihat nang A jin, tak kejut juga. Ujar nang setan nang A tak kejut. ikamnya eh, kenapa? Wah ini baku jadi. Semalam ikam ni balamak Nang BK itu juga melihat setan Nang aneh Semalam pihak ini kurus Woi ini balamak Lalu jawaban ng setan Nah, aku ne, Apa kebetulan Kulon ini meiringi orang Nang saban Nang inyah gawa itu Kada suah membaca Bismillahirrahmanirrahim Handak masuk rumah orang ini kada membaca Bismillah nyaman ulun masuk. Nah balik lagi rumahnya bace pulak, rumah. dinginnya. Handak makan orang ini kada suah membaca Bismillah. Omput um, ulun makan sedap. Nah balik dimakan misalnya, yang nyaman-nyaman. Handak minum kaya itu juga kada suah membaca Bismillah. Jadi, napa setan enek nang nang rumah tadi masuk ada baca bismillah makan ada bismillah minum ada membaca bismillah mendatangi bini ada membaca bismillah, umpatan dulunya korus belak mak setan nang dulunya lama tidak korus tidak kenapa? Oh, lenyai ringi orang hendak masuk rumah baca bismillah, maka Allah kepanasan kehujanan hari-hari hendak makan ini baca bismillah ada empat turun makan handak minum baca bismillah handak mendatangi bini baca bismillah ulun duluhnya lemak waihini baqrusan setan lah makanya disuruh nabi Muhammad amun kita makan baca minimal paling kada tu bismillahirrahmanirrahim lah kada ingatan kalupanan misalnya par habis sudah neh ha Lalihlah lah kada ingatan membaca bismillah tetap ujar Rasulullah disunatakan membaca bismillah awalihi wa akhirihi kenapa? karena ujar Rasulullah ketika orang tadi ada ingatan lalu membaca bismillah awalihi wa akhirihi maka kenapa yang dimakan lawan setan tadi itu dikeluarkan seberatan muak nang setan tadi itu hafal <tuh>. ada hafal biar ini ada harapan jakal gudang danglut -gud biar setomat saja hafal biar ini amalan yang luar biasa ini, yang menyuruh Nang sahibul maulid supaya diberi keberkahan oleh Allah baca tiga kali imbah sumbah ya tiga kali subhanaman la ya'lamu ya qadrahu wairuhu wala yabluhul wasifuna sifatahu dua sudah Tambahi pulang lah nanya-nanya lah jangan banyak tapi kena diamalkan atau nangka tiga sudah ada nangka tiga kalinya ni Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. lamun kita hendak masuk ke rumah jadi riwayat hadis ini ada sahabat datang ma'aduk lawan Rasulullah curhat ya Rasulullah hidup ulun ni bina sakit haja binanya rezeki ini berjauh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ul minta amalan lawan bian maka ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilajari supaya rezeki berkat supaya di rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ujar Nabi Muhammad nang pertama lamun ikam hendak masuk ke dalam rumah tidak masuk ke dalam rumah nih, rumah nih. Pertama, pertama, kenapa, kenapa? paling kada kita masuk, masuk betis kanan nang bedahulu. Iyalah, iyalah. Ya kalau amalkan ini nomor pertama, nomor pertama. masuk, masuk betis kanan, kanan bedahulu. Kanan Namun kita ini kan rajin bebarangan ya kanankah? kanan kah, kada tahu menahu. Masuk masjid itu ma masuk ke, ke masjid gitu kah itu jua. Kanan kah, Maka ujar ulama supaya kita terbiasa rajin istiqomah namun misalnya kita masuk ke rumah ni aturannya kan betis kanan nang bedahulu nah segalanya kiri nang bedahulu babulik pian supaya napa? supaya rajin istiqomah nang kaya itu atau misalnya pian masuk ke masjid masjid sunatnya betis kanan nang bedahulu nah pian betis kiri nang bedahulu babulik pian kenapa karena dalam pengamalan sunah nabi Muhammad itu ada nur cahaya nang nyata dia kala masuk ke rumah na betis kanan bedahulu menyakawak membaca apa? masuk rumah tu bacaan napa bismillahirrahmanirrahim ni ya, subhanallah rasulullah tu kada sia-sia nang belajar kita tu jangan mahawai napa nang rasulullah surah lawan kita di balik semua itu ada hikmah nang luar biasa karena di waktu pagi itu ujar Rasulullah malaikat itu membagi rezeki disawer bukan malaikatnya menyawer nih dibagi rezeki nang gureng kada kuliahan nang bangun nah ini jata pian nah gasan pian kenapa bangun di pagi dibagi hari bahkan ada beberapa sahabat Termasuk Sahabat Zubair bin Awam, ada juga Sahabat Ibn Abbas. Ini Sarik, lamun melihat anaknya goreng bayi sokan. Bahkan Sahabat Ibn Abbas suah melihat anaknya goreng bayi sokan, nimba supu so goreng. Digira nang anak ini bangun-bangun jar. Bangun ikan ni goreng di waktu ene? Kenapa? Kenapa? Di waktu inilah tu qasamu fihal arza. Di mana di waktu ini Allah itu membagi rezeki. Kada sembarangan rezeki, rezeki nang berberkat. Makanya ujar ulama siapa nang memakai waktu ini dengan sebaik-baiknya, orang ini diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi orang nang cangkal begawe boleh besukan sampai malam ya kalau diberi keberkahan oleh Allah daripada rezekinya makanya makanya mereka para ulama itu banyak mempergunakan waktu ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini dapat kita berkumpul bersama dalam acara yang mulia yaitu peringatan haul daripada Syekh Syekh Abdul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita berhadiran mendapatkan berkah daripada beliau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasohbihi wasallam untuk untuk menyingkat untuk waktu, menyingkat waktu, waktu supaya, supaya Habib nanti di, bisa, bisa, bisa sampai, sampai, sampai, sampai maghrib <laughs> nah, uh, untuk menyampaikan apa yang insyaallah beliau sampaikan. sampaikan ini untuk beliau, beliau waktu dan tempat, beliau dan tempat dengan segala hormat, dengan segala hormat. kami persilahkan Khususnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahan panjang umur Insya Allah. Dan mudah-mudahan siapa nang belajar di sini diberikan manfaat ilmu nang manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Dan juga mungkin segenap tokoh masyarakat, bapak pembakal atau mungkin RT RW hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan terutama untuk bersolawat memuji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, dan juga untuk memperingati salah satu kakasih Allah subhanahu wa ta'ala seorang waliullah dan mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad dan berkat daripada Syekh Zaman kita yang hadir di tempat ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala keadaan kita mulik dari tempat ini terkecuali Allah mencatat kita termasuk orang-orang yang bahagia bahagia, bahuntung dunia kubur sampai akhirat amin ya rabbal alamin ada lain tujuan kita apalagi nampun bulan Dhul Hijjah ini di Kalimantan khususnya di Kalsal, yang kebanyakan orang banyak yang menggawe daripada hal daripada Syekh Samman ada lain tujuan kita kita hadir empat di sini adalah untuk mengambil berkat-berkat karena mengarahnya berkat ini ada-ada sekalipun kadang-kadang kita lihat berkat itu jundun bin junudillah pasukan daripada pasukan-pasukan Allah pasukan, pasukan, pasukan, pasukan, pasukan, pasukan, pasukan. rancang kita yang kala-kala berucap atau menyambat berkat-berkat mudahan berkat-berkatnya Napa berkat tak tahu lah bihanlah Berkat itu ziyadatul khair Ujar ulama Betambahnya kebaikan Makin bertambah banyak kebaikan yang bertambah itu. Tapi mudah-mudahan kita Yang hadir di tempat ini Ditambah dan ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lamun berkat lamun itu lamun sampai kepada harta kita, kita Maka harta kita, itu berberkat Sedikit, sedikit hartanya berberkat. Tapi subhanallah, subhanallah. Ada sih habisan Ada orang ni hartanya banyak Hujungan bihan luar biasa Ada 60-an rupiah lagi ratusan juta Tapi sekalinya Ada berberkat hartanya itu Nang ada makin busang, makin nyanyuk. Bahutang sana dan bahutang sini. Ini adalah rezeki banyak. Tapi kada berberkat. Tapi ada juga orang tu sedikit saja hartanya. Tapi berberkat. Sangking berkatnya luar biasa. Kawa bersedekah. Kawa beinfak. Kawa ziarah. Ada juga. Gawiannya biasa aja menjual pintal. Kawa haje. Han Orang nang sugi atau belum tentu kau berhajik bejuwal wadainya wadai apamkah misalnya, misalnya. kawa umrah, umrah, umrah. ada orang soge kada kawa umrah kenapa karena rezekinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya kita disuruh lawan nabi Muhammad namun kita meminta rezeki jangan nang minta nang banyak haja tapi disuruh lawan nabi Muhammad minta rezeki nang ba berkat Allah bilang ulun rezeki nang barokah artinya kada lakas habis lamun habis lakas datang pulang itu rezeki itu ngarannya rezeki nang berkat Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suah neh supaya kita paham bahawa barokah itu dasar adanya tak ada. Tapi ada juga orang nak ada paham atau orang nak ada percaya lawan nangarannya barokah. Ada sahabat Nabi Muhammad nangarannya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini mulai halus umur 10 tahun sudah bahadam menjadi pelayan pembentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu didoakan nama Maksin menyuruh Rasulullah nak doakan anak Ulun Anas bin Malik ini. Maka secara khusus Nabi Muhammad mendoakan gha mudahan Anas bin Malik ini berkat hartanya, berkat umurnya, berkat anak jurusnya, duriatnya. Ini nang mendoakan siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan umurnya berkat subhanallah panjang umur seden didoakan mudahan anaknya banyak subhanallah anak seden itu nang lakian sekitar 80 ekong nang babinian dua ekong haja kira-kira bin bin hakun lah anak seto kan 80 rabit nyata bianta sudah karena ini keberkahan luar biasa di luar logika ini Anaknya 82 didoakan juga lawan Nabi Muhammad umur panjang subhanallah terdahulu cocok nang mate pada Sidin didoakan juga hartanya berkat bersugih luar biasa sahabat Anas bin Malik nang rajin babahnya itulah mengatam apa mengatam itu, panin setahun sekali sedian kau setahun tiga kali. Nah ini ngeranya berkat nih Rasulullah nang mendoakan nang lainin kau setahun terus sekali aja, tapi sedian kau tiga kali berkat. Napa berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman kita juga mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad sallallahu Itu kita sudah membahas lah. kada membahaslah, kada usah kita bahas nang sahabat Anas bin Malik tadi hado. Kita membahas kita ini juga mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad. Siapa nang hendak hidupnya berberkat, umurnya berberkat, rezekinya berberkat? Napa doa Nabi Muhammad gasan kita? Allahumma barik li ummati fi bukuriha Nah ini doa Rasulullah gasan kita nah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi umat-Mu nang bangun di pagi hari. Siapa orang nang bangun pagi hari, nah, apalagi sumbah yang subuh, kada guringan tah sampai matahari timbul, sampai matahari itu. Nah, bangnya tarbit maka mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya diberi keberkahan di dalam kita hendak berberkat hidup di tanah Rasulullah mendoakan kita jangan goreng de pagi hari kita membahas orang nang sumbah yang sumpah yang goreng kita kada membahas orang nang desar, kada sumbah yang dasar kada sumpah yang melanda ini dasar kada berberkat sudah Enggak kita membahas orang sumpah yang subuh sudah bangun imbah itu pernah berapa-berapa nata goreng sekalinya ini kada berberkat hidupnya Makanya dikatakan nawam subha tamnaur rizqa. Orang nang katuju goreng baisokanda itu sakit kena hidupnya. Ngalih orang ini mendapatkan rezeki-rezekinya kada berkat. Kenapa jadi Rasulullah itu mentangati umatnya goreng di pagi hari? Ada hikmahnya di situ nang Rasulullah tahu. Rasulullah ini kadang menyuruh kita supaya kita hidup hidup beruntung saja, membawa kita untuk apa ngaranya bahagia dunia akhirat. Tapi Rasulullah juga membawa kita supaya kita itu bahagia, hidup itu nyaman, hidup itu sehat. Rasulullah kaya itu Kenapa? Karena di waktu pagi itu ujar Rasulullah, malaikat itu berbagi rezeki, disawer. Kebahagiaan malaikat ni menyawer nih dibagi azzakih nang goreng kada kuliahan nang bangun nah ini. nah ini jatah pian nah gesan pian kenapa, kenapa? bangun di pagi okay. dibagi, dibagi hari bahkan ada beberapa sahabat Termasuk sahabat Zubair bin Awam ada juga sahabat Ibn Abbas ini sarik lamun melihat anaknya goreng beisokan beisokan bahkan sahabat Ibn Abbas ni suah melihat anaknya goreng beisokan nimbah subuh goreng goreng digira anak ini bangun-bangun jar maafai kami goreng di waktu ene kenapa di waktu inilah tu qassam fihal arza di mana di waktu ini Allah itu membagi rezeki kada sembarangan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 makanya mereka para ulama itu banyak mempergunakan waktu ini untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kadang goreng tu jangan piaan, berokok aja lah. Maksudnya waktu ini digunakan kita berzikir. Bahkan ujar ulama waktu nang pantas, waktu nang cocok supaya orang ini mendapat keberkahan rezeki, yaitu orang ini bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terbitnya matahari. Ini termasuk papadahan dari batal Imam Abdul Wahab Ashyaron yang mengada salahlah dalam kitabnya. Tau. Jadi siapa orang, orang nang membaca salawat nih? Imam subuh. subuh. sampai terbitnya matahari maka diberi oleh Allah keberkahan dalam rezekinya. Artinya, lamun berkah rezeki itu habis, kena datang pulang. Jikalau ya belum habis, kena datang pulang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rezekinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya banyak di sini amalan-amalan nang mana kan kita nih hidup di akhir zaman ya kalau banyak orang nang nyanyuk banyak bahkan sampai banyak nang bunuh dere banyak juga nang menjual diri juga kenapa alasannya masalah ekonomi jar ya kala makanya di sini kita membahas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kita jalan nang nyaman tinggal kita aja handak menggawe kah kada nang nyata nang tadi tadi Allah ya kala bangun di pagi hari besokan dah jangan goreng diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa taala atau pulang Ada juga Satu amalan Boleh pian buktikan amalan ini Dan amalan ini nang menyuruh adalah nang maulidnya nang kita baca tadi Habib Ali bin Muhammad bin Husin al Habshi. Ujar sini siapa nang membaca Doa ini Imbah Sumbah yang tiga kali ya? Tiga kali Maka diberi oleh Allah keberkahan Baik rezekinya Umurnya Hidupnya Menyaman nih dan kita carikan keberkahan nih ya kala nih ya kala diberi keberkahan rezekinya umurnya awaknya boknya diberi rizki, di, di diberi oleh Allah keberkahan kenapa nah, doanya doanya maka dah hafal biar catat kenalah, kenalah. subhana man la ya'lamu ya qadarahu wa yaruhu wa la yablughul wasifuna sifatahu apalah ada apal biannya ada harapan janganlah ya gua download bian setomat aja hafal bian nih ini amalan yang luar biasa ni yang menyuruh Nang Syaikhul Mauleet supaya diberi keberkahan oleh Allah baca tiga kali embak sumbah ya tiga kali berapa Subhanallah ya Almu Qadrahu Guiruhu, Walla Yablul Wasifuna Sifatahu dua sudah tambah ibulang lah nang nyata amalkanlah. jangan banyak tapi kalau diamalkan. amalkan atau nang ketiga sudah ada nang ketiga kalinya nih.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 Ya kalau amalkan ini Nomor pertama, nomor pertama masuk betis kanan, kanan berdauloh. Namun kita ini kan rajin pebarangan. Ya kalau kanankah, kiri kah? Ada tahu menahu. Masuk majlis masuk ke, ke masjid gimak itu juga kanankah, kanankah kiri kah? Maka ujar ulama supaya kita terbiasa rajin Istiqamah Namun misalnya kita masuk kerumah ni aturannya kan betis kanan yang bedahulu Nah sekali nyalir yang bedahulu baru boleh Supaya napa supaya rajin istiqomah nang kaya itu, atau misalnya pian masuk ke masjid sunatnya batiskanan nang bedaholo, na biar batiskanan nang bedaholo babolek pian kenapa kerana dalam pengamalan sunnah Nabi Muhammad itu ada nur cahaya, nang nyata ya kalau masuk ke rumah na batiskanan bedaholo, munyakawak membaca napa masuk rumah tuh bacaan apa bismillahirrahmanirrahim ini subhanallah rasulullah itu kada sia-sia nang belajar kita tuh jangan mahawaiin napa nang rasulullah surah lawan kita di balik semua itu ada hikmah nang luar biasa bahkan dalam satu riwayat nih ulun bakisah ulun bakisah ada dalam satu riwayat ada kedua setan ini rioni ini kampung mana ngarannya nih kampung apa nang ngarannya ha Desa support Desa support setan Desa support nih Reoni, berdua, anggap sudah haranya setan si A lawan si B. Ketika Reoni bertemuan kedua setan ini, baka kejutan kayak itu nah. Nang setan nang A melihat nang bikin tak kejut, setan nang B melihat nang Ahin tak kejut juga. Ujar nang setan nang A tak kejut, ikamnya kenapa? Wah ini baku jadi Semalam ikam nih balamak balamak Nang berkait itu juga melihat setan yang aneh. Ane. Semalam Ane. pian ini kurus. kurus. Wah ini balamak. Balamak. Balamak. balamak. Lalu jawaban nang setan ah, nah aku ne apa kebetulan lah. Ulun ini mengiringi orang, orang. lah. Orang. Nang saben nang inyah gawe itu kada suah membaca bismillahirrahmanirrahim. Hendak masuk rumah orang ini kada membaca Bismillah. Nyaman ulun masuk. masuk. Apalagi lagi rumahnya bace pulak. Dengannya hendak makan orang ini kada suah membaca bismillah Empat oh, ulur makan setan. Napa lagi nang dimakan misalnya, misalnya nang nyaman-nyaman hendak minum kaya itu juga. kada suah membaca bismillah sampai nang ujar nang setan ini ketika nang inya hendak mendatangi bini atau biasanya hendak berkumpul lawan benek kada suah membaca bismillah oleh om pajuah merasaihan nyamannya setanne ya. ya kalau ingin Makanya kada sia-sia kena barasulullah itu menyuruh kita sebelum kita berhubungan ada doanya <tipun> <hapalah bian? tipun> ha palabian. Doa sebelum membunuh Yahudi tu tahulah. Anak pian sudah lima ikong kada membaca doa itu kayah babian nih. <tipun> Napa doanya? <tipun> Napa doanya? <tipun> ada yang tahu kah? <tipun> hari-hari ya kalau nang nang berhubungan lawan bini pian tu adalah membaca doa ini. Ini bahaya ni, mungkin ada samaeta baca biasa. Napa Bismillah? Allahumma jenib syaitan. shayutan. Hehehehe. Eh, besar kedah tu Hah, padahal fadilahnya keutamaannya luar biasa. Bismillah, Allahumma jendih benshaiton, ma rozak Dalam doa kita ini kita memihak, kita memohon kepada Allah Ya Allah jauhkan kami kamina daripada godaan setan. Kenapa? Karena ujar Nabi, lawan misalnya nang laki ini syahwat sudah hendak mendatangi bininya. Ya kalau ngerangi orang syahwat Mereka, itu pasti berdiri Kita kada lanjilah Kita jelasakan ini Namun orang syahwat itu mau kada mau nang ampun laki itu bedere. Ya kalau Paham aja kalau pian ya Kada usah detail sudah Ini kada, kada lanjine kada. Kada. Kada. kada. Mau kada mau berdiri ya kalau? ya kalau Nah ketika nang ampun laki tadi itu bedere, yeah. Maka setan yeah. berduduk yeah. di ujung yeah. situ ujung, Kada usah jelasakan juga Mau apa di situ berduduk, berokok, mengopi di situ Lamun nang laki tadi ketika mendatangi bini nya kada membaca Bismillah, kada membaca doa tadi itu maka ompat juga masuk itu setan. Han hati -hati. hati hati. Tapi namun ketika nang laki tadi atau nang nang bini juga memadahkan te, lah. Jangan dolojar Sudah kalian membaca doa han? Kita ketika nang laki tadi itu membaca doa, maka setan itu hilang dari dari situ tadi han. Jadi ada sia-sia. Makanya kan ada sambatannya anak ini sang macalnya tuh anak setan. Ya bujur itu anak setan. Ketika mendatangi bini, ada bau ada membaca doa om, oh, pak setan, bahkan manis setan kin masuk jua ke dalam. Ampun bini yang tadi han, hati-hati. Makanya Rasulullah itu kan sesiapa yang melajari kita supaya kita menjadi orang yang selamat dan beruntung. Napa fadilahnya ujar Rasulullah siapa orang yang sebelum berhubungan tadi membaca doa ini Bismillah. Allahumma janjibna syaitan Majanjib syaitan Marazak tana Namun piyan kada hafal piyan toles Andak dia ke situ Situ Supaya piyan ingat Ya kalau Atau anda di bental Di mana Supaya piyan ingat Siapa orang yang membaca doa ini Lalu berhubungan Lawan bininya Dan Allah mentakdirakan Nang bini tadi Sampai batianan Maka kena anaknya Itu napa ujar Rasulullah Lam yadurrahu syaitan Dun abada Han Makasih Setan kada mau mengganggu anak itu selama lamanya selawasan. Ujar ulama bagaimana ini maksudnya? Anak itu insya Allah dijaga lawan Allah subhanahu wa ta'ala dari pergaulan bebas. Dari perzinahan. Insya Allah anak ini paling kadat. Allah takdir akan menjadi anak nang saleh nangsalah. Kenapa? Setan kada kau ganggu? Ini jaminan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Han? maulah bian masih ada membaca doa itu rugi bian anak sepuluh sudah ada seluruh membaca doa ini emak, maki apa bian nih sekadar bismillah jadi napa setan ini nang-nang pun rumah tadi masuk ada baca bismillah makar kada bismillah minum kada membaca bismillah mendatangi bini kada membaca bismillah umpatan dulunya korus belamak setan hantar nang dulunya lama keras kenapa? kenapa Oh leni mengiringi orang hendak masuk rumah baca bismillah maka ulun kepanasan kehujanan hari-hari hendak makan inya baca bismillah ada empat ulun makan hendak minum baca bismillah hendak mendatangi binetah baca bismillah Ulun dulunya lemak waihini bakurus han setan lah makanya disuruh lawan Nabi Muhammad amun kita makan baca minimal paling kada tuh Bismillahirrahmanirrahim lamun kada ingatan kalau panen misalnya, misalnya. parah habis sudah ini nah lalih lah kada ingatan membaca Bismillah tetap ujar Rasulullah disunnatakan membaca Bismillahi awalihi wa akhirih. Kenapa karena ujar Rasulullah ketika orang tadi kada ingatan lalu membaca bismillah awwalihi wa akhirih maka kenapa nang dimakan lawan setan tadi itu dikeluarkan seberataan muak nang setan tadi itu jadi bisa aja sesekali kita menggayai setan bisa ajalah boleh aja nah ya, boleh aja sesekali kita bahasa kita tuh kita prank setan nih sehingga kita makan tidak ada membaca bismillah punya kawan yang pedes pedas-pedas kita makan Parak khabes hanyar kita membaca bismillah bismillah awal hiwa Ma akhiri maka keluar berat-at-at-at dimakan setan itu sesakali karena Bapak artinya kita membaca bismillah makanan itu diberi keberkahan lawan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dulu ada kisah ini terjadi di zaman Nabi Allah Nuh. Ada orang yang mengatakan Auj bin Anuk. Auj bin Anuk ini adalah orang yang disuruh Nabi Allah Nuh membawa kayu-kayu. Kan disuruh Allah, Nabi Allah Nuh ini berulah kapal. Ya lah, berulah kapal. Ini kapalnya kan nang kapal-kapal halus kelotok itu. Napa lagi mengatakan itu? Uh, pokoknya kapal-kapal yang mengenal ini. Lalu, Siden Nabi Allah Nuh menyuruh Auj bin Anuq ini Hingga Yuhaz Ulun kawak membantuih Menolongi pian Asal ada upahnya Sekalinya Auj bin Anuq ini Meminta upah biaya Nabi Allah Nuh Kenapa bisa harta. harta Ada yang di tangan Siden Siden pengkotek Wadai Wadai untuk Bisa buting saja Wadai Namun harta Ulun kena bisa harta Karena Auj bin Anuq ini Dikisahkan Diriwayatakan Uangnya genal luar biasa Gendal wan tinggi juga apa bahasa Bapak-bapak tinggi itu Pancau Sangking tingginya Awas bin Anuk ini Lamun hendak mengambil iwak Hendak mau unjun Duduk di atas gunung Kau mau ambil iwak di sungai Bayangkan akan kayak apa tingginya Duduk di atas gunung Nah, kau mau iwak di Di sungai e, kita bayangkan Kayak apa, Mung diangkat iwak itu ke atas Itu kada jadi iwak bakar lagi Itu iwak hangit, hangit. Barak patahare. ih, saking genelnya Auj bin Anuk ini, ini, ini, ini. lawan misalnya Auj bin Anuk ini sarik, lawan kampung sini misalnya atau sarik lawan orang Tanjung, bekamih Auj bin Anuk ini, ini, ini. maka kenapa nang terjadi satu Tanjung ini tinggi lem banjir bandang, kan, ada orangnya nang genar, kamihnya gin, gonol juga, orang bahari kayak itu lalu lord dipjulonge wadai nah ada wadai aja na wadai untuk kesan biyan tawa auj nah, bin halok nje. Napian kada melihat ka ini raksasa gondol nang kaya ene pian beri makan wadai untuk Kaya, panjang kenyang la Justru wadi untuk yang seboteng tadi itu dibelah oleh Nabi Allah di belah menjadi dua. Sebelahnya dijulung lawan A'ish uh, bin Anak tadi. Sebelum diberiakan, dibaca akan lawan Nabi, Nabi Allah Nuh. Bismillahirrahmanirrahim nah, makan jar. Maka wadi yang sebelah tadi wadi untuk dimakan. Subhanallah. ketika masuk ke dalam parut rabah A'ish bin Anak ini. Kenapa kekenyangan? Wade untuk Wadih. sabelah bian, bian. memakan nih napangaranya raksasa gin kakak nyangan sudah mau awak halus halus lah halus halus, halus, -halus nih handap, handap handap pulang handap -handap. makan Handa. tiga piring tuh belum kenyang bion, kayak apa, kaya apa? sampai kaya. nang Mariga uh. itu gin hendak bertambah ini Auj bin Anuk, ini raksasa bihan wadi untuk sebelah kekenyangan ujar Nabi Allah nah ada lagi nah tinggal sebelah habisakan ampun maaf jar kada tahan lagi sudah kekenyangan kan kayak babian raksasa kena wadi untuk sebelah lagi Rabbah sudah kan Berkat apa? Berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim Ulu amrin La yub da'ufi bismillahirrahmanirrahim Fahu akta ujar Rasulullah Setiap gawian perkara nang bagus lamun kadang dimulai Didahuluakan dengan membaca Bismillah, maka itu Sedikit keberkahannya Handak makan, itu kan perintah ya Kalau, kenapa lagi diniatakan Dengan makan ini supaya cangkal beribadat bagus makan itu Kadang membaca Bismillah sedikit keberkahannya. Atau hendak masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjidkah, atau masuk ke tempat-tempat nang baik, atau menggauhi perkara-perkara yang -perkara baik, ada membaca bismillah, maka sedikit keberkahannya tapi jangan salah tanggaplah, tanggaplah ada juga orang itu membaca bismillah justru haram berdosa misalnya ini nah, anak mancuntan mancuntan nah, sawat nah, membaca nah, bismillah jar. Jar mudahan ada nah, ketahuan jar. maka dosa itu sudah mancuntan dosa membaca bismillah dosa juga double dosanya atau misalnya hendak berpacaran bian. Man lawan bini ada masalah. Ini belum mahram, belum ada hubungan ikatan akad berpacaran berdua-duaan tu. Membunceng biniannya jar, bismillah kita mudahan selamatan jar ya haram, enge? Ya Sudah berpacaran gin haram berdosa, membaca bismillah pulang. Double dosanya hati-hati. Jadi ada kalanya membaca bismillah itu haram. Berkat membaca bismillah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi, hendak masuk ke rumah betis kanan. Nah. berdahulu ya Rasulullah. Ya, kalau imbah itu baca Bismillahirrahmanirrahim, imbah itu bersalam. Lamun masuk ke dalam rumah itu Besalam Ada orangnya kah? Kadang, kadang, kadang, kadang. Baik ada orangnya Di dalam atau kadang Tetap disunatakan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Atau besalam Besalamnya Nangkai apa? Nang lengkap nang apa? Nangkai Biar betahiyat Assalamualaikum Warahmatullahi Terus apa lanjutannya? Besalam juga lawan Nabi, Nabi wa wa Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaibadillahi Salihin Embajeto membaca surat Al Ikhlas sekali. sekali saja Kada sampai semenit pian qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Karena nang sahabat ini paham ini ajaran Rasulullah SAW ada wasallam kada masuk ke dalam rumah batis kanan bedahulu bersalam nang kaya tadi asalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh membaca surat Al Ikhlas sekali. Hari-hari dibaca Lawan sahabat ini, subhanallah. subhanallah lalu mendatangi pulang ya Rasulullah berkat amalan itu ya Rasulullah Allah memberikan keberkahan lawan ulun rezeki berkat sangkeng berkatnya nah sampai tak ajiran-ajiran mendapat jua keberkahannya nah ya kalau jadi supaya kita tetap mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala itu amalkan tenang minimal paling kada kita baca atau ada jua nang menambahi imbah membaca surat al-ikhlas tadi orang tadi membaca ayat kursi sekali kenapa tujuannya supaya rumah tangganya diberi oleh Allah sakinah mawaddah warah maamalkan hari-hari insyaallah diberi keberkahan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asliakin aja ini nang melajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya rezeki berberkat rumah tangga berberkat nang itu surat al-ikhlas sekali ayat kursi sekali subhanallah jadi jangan sampai jangan tak taamalkan atau ada tegawi artinya mudah-mudahan kita diberi oleh al Allah istiqomah Jadi keberkahan itu nyata ada. Makanya kan ada orangnya kada percaya betakun lawan Imam Ibrahim Adham. olunya asal kada percaya lawan nangaranya barakah itu lalu Imam Ibrahim bin Adham, bin Adham, bin Adham. Sidin membeli permisalan, permisalan. pakai logika Pian tahulah tahu apa ngaranya anjing, anjing lawan lakang. kambing Jarsidin, Jarsidin. Anjing lawan lawan kambing Mungkin kita pakai logika Terbanyak mana antara anjing lawan kambing ini Lamun anjing ini sekali berenak Kawanan keluar 10 ekong Lamun kambing ini paling Banyakin tiga ekong aja Mereka lebih Mungkin kita pakai logika Sebujurannya populasi anjing terbanyak pada Pada kambing Mungkin kita pakai logika toh. Kenapa sekali beranak 10 anjing ini imbah itu ditambahi polang Nang rancak dimakan tuh anjing atau kambing kah kambing <tuk> kan eh, nyata haram ya kalau banyak mana anjing atau kambing hari-hari apalagi di Arab atau di Jawa hari-hari kambing itu disombeleh <tuk> acara kekah, maulidkah, bersalamatankah Amun anjing ada dimakan tapi justru mana nang berkat mana yang paling banyak Kam, kambingnya lah kenapa logikanya kenapa hikmahnya kenapa ujar sidin kenapa Allah memberkati kambing padahal sedikit saja populasinya itu tapi subhanallah makin banyak-makin banyak kambing yang sekali beranak tuh banyak tapi justru makin sedikit makin sedikit kenapa kenapa karena kambing ini lah inya goreng basungsung kambing nih goreng basungsung belum subuh bangun nak kambing ini belum subuh, lamun anjing semalan begadang anjing ini berjalan, ayo kita nih nang mana kira-kira nih? anjing nih anjing berjalan, main catur ini, tahan melihat, melihat menonton bola, para subuh guring panjang toh adalah nangkai tubian nang haa tahan semalaman nyibu jendang parak subuh nah tak goreng ada nang goreng bersung-sung subhanallah belum subuh orang ini bangun makanya Allah memberikan keberkahan kepada kambing Kenapa karena bangun di waktu yang disitu Allah turunkan keberkahan belum subuh itu waktu yang paling berikat makanya Nabi kita Muhammad lahir di waktu napa belum belum, belum subuh anjing atau goreng maka kada mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala kira-kira kita ni nang anjing kah kambing kah nang banyak <laughs> jujur aja Bian. Aja, bian. kada usah kita nang asaharat pintar yakala, ya kala ya asah pintar lawan manusia kita bandingakan kita lawan lawan, lawan binatang aja sudah makanya imam luqman bin hakim itu suah menasehati anaknya ujar nang abah nak ai Layakun adik addiq akyasam Ya kalau ya kala, ya kala. jangan sampai Hayam itu tak pintar pada bian Kenapa Kenapa Hayam itu bangun belum subuh manusia gin guringan kan jadi kita kadang usah membeda-bedakan kita lawan manusia nang lain sudah kita bandingakan kita ni lawan Hayam aja ya Kaki toh, toh, belum sobo, soboh pada hulu mana nang bangun hayam kah kita lamun hayam nang pada berarti kita bongol pada hayam kalau kadusan nang asaharat pintar bian kita bandingakan kita lawan hayam aja napa nah, lagi nang wahine rame bubuhan game tahu game bian wang oh, berat-berat tuh diangkatnya sampai nang ototnya tuh berbentuk ya kalau berapa puluh kali Oh sampai perutnya bekotak bekotak ada nasi gajan yang berkotak wah ini parut itu berkotak mensurangannya akan dijelas apakah bentuk perut ini subhanallah kau mengangkat yang berat-berat tapi sekalanya ketika subuh kau mengangkat kepala maka bungol pada bungol pada hayam mengaranya itu hayam sebelum subuh bangun mendapat keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala makanya di Jawa itu ada mengaranya Habib Hussein bin Hadi Al Hamid ya Alhamid Habib Husin berani sambat tanya seorang waliullah sezaman lawan Al-Habib Saleh Tanggul Sidin ini diberi keberkahan umur yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur Sidin parak 130 tahun tapi luar biasa mulai penjenakan Sidin penglihatan Sidin, awak Sidin itu sihat walafiat jarang-jarang saya nenek Amun kita ini kalau sampai 100 lebih lah wain apalagi zaman wain ini umur 50 tahun kan ada nang setrok sudah ada kalau berjalan berjalan di bekisut ini macam-macam penyakit wain ini sedih wal afiat. ketika ditanya wahai habib napa rahasia resepnya napak ada menguntal vitamin kah apa nang pion minum kenapa pion ada amalan apakah Apa? sampai Allah memberikan pion kesehatan yang luar biasa ini maka ujar sedian resepnya dua saja. Nang pertama sampai. ulun kada suah sakit hati lawan manusia. manusia. Biarkah ulun disakiti nang kaya apakah disambutin nang kaya apakah difitnah nang kaya apakah Apa? dizolimi nang kaya apakah ulun maafakan Apa? dasar bujara. Namun orang tu ada sakit hati to. Penyakit ada garing jadi garing. Ingat? mon pihon kada percaya coba pihon toh besok kan nang sakit hati panas nah hati pihon ya kalau misalnya nang giran nang sebelah kawat menukar misalnya kendaraan pihon sakit hati coba pihon insyaallah esok garing pihon enggak makanya kan ujar dokter itu penyakit itu kan ada dari tiga perkara tiga hal ada kalanya orang itu garing karena faktor genetik apa genetik itu faktor keturunan nah, misalnya ada kuitannya tunang tak kena gula ka, tinggi darah kaken ada anaknya nang kena itu ada juga faktor makanan makanan yang banyak pengawetnya nang macam-macam ya kalau orang sehat kalau garing karena faktor-faktor makanan ada juga ujar dokter ini faktor pikiran orang stres itu kawajuan mau maulah orang ini gereng, makanya kan orang berubat lawan dokter, tuh ujar dokter badahkanlah jangan tapi dipikirkan ya, jangan stres, supaya supaya lekas, begas, Buktinya pian lihat tuh orang gila, orang gila itu makan bebarangannya kalau makan makanan bekas nang di sampah itu dimakannya adalah biar melihat orang gila itu gereng, ada apalagi yang semalam musim corona covid adalah orang gila tentang terkena covid, ada bapak juga kada baba babaja juga gorengin di jalan juga ya kalau ya tapi subhanallah orang gila tak ada suah garing kenapa? kenapa nah takuri hing. terus berjalan takuri hingga lihum orang gila itu ada stres makanya pijen namun hendak sehat terus biar jadi orang-orang gila enggak bujur Lemahan nak sehat rasa jadi orang gila Artinya ada faktor pikiran Ya kalau nang menjadikan orang itu menjadi stres. Nah Habib Hussein ni sehat wal afiat. Kadang-kadang dipikirkan nak orang nang kayak menyambatin nang kayak apakah sudah menfitnah yang kayak apakah allah maafkan. Kadang-kadang dihati allah rasa dendam hirik nang serabanya itu kadang-kadang. Subhanallah. Nang kedua ujar Siden Siden ini rajin bangun sebelum subuh. Nang para wali kenang kayak itu juga belum subuh mungkin bangun sudah emba itu sumbah yang berjamaah berdegas, kada goreng, emba bawa berjalanan, kurang lebih sejam sini berjalanan toh. Ya kalau maka dibuktikan ini oleh para para dokter nih coba kian takkan ibu dokter itu waktu nang pas nang cocok gasan orang itu berolahraga, pastikan dipadahkan. apa waktunya nang pas besokan kalau di waktu pagi emba subuh udara masih bagus, udara masih netrar belum ada. Pengarnya belum terkena. Polusi udara, waktu nang sehat itu waktu besok kan? Nah, sini berjalan sejam, Mbak yang rajin ke pasar, Rimba itu boleh ke rumah. Coba ya, biar gak usah jauh-jauh, biar jalan mulai mulai tanjung sini, biar ke Banjar situ, jalan. <laughs> Insya Allah lucut biar. Ya, kalau. Jadi itu resep daripada Habib Hussein tadi, kader-dader sakit hati lawan manusia yang kedua naba selalu hidup sehat belum subuh bangun imbah itu berjalan saja normal darah ini peredan darah ini jadi jadi normal itulah ngarannya keberkahan jadi ada kalanya Allah ini memberikan kita keberkahan hidup tuh nyaman termasuk kita bahaulan ada di sini mudah-mudahan berkat Syekh Saman Allah juga memberikan kita keberkahan nang nyata sudah keberuntungan insyaallah bahagia dunia sampai akhirat bahkan ada satu riwayat ada Allah ini menghisap daripada salah satu hamba-nya. ketika dihisap ternyata terbanyak dosa pada pahala artinya pacangan masuk ke dalam neraka lalu belum masuk ke dalam neraka ujar Allah subhanahu wa ta'ala malika Jibril tahu ni dulu hamba kau itu saja apakah orang ini hal jalasa fi majlis alimin suaka hamba kau padahal Allah ini mahat tahu Allah tahu sudah Takon itu malah kerja belah ku apakah inya suah duduk di diambilnya orang nang alim, orang nang salah, ditakoni nang hamba ini ada suah, lah duduk di warung hari-hari eh, menduduk di majalah ada suajar, embah itu ada suah ya Allah takonnya akan pulang hamba ku itu hal ahabba aliman, apakah hamba ku tadi itu cinta kepada orang nang alim, ditakoni ada kan mencintai orang alim ada juga ada suah ya Allah ada mencintai orang yang alim takutnya pulang hamba kota dia itu hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin suahkah hamba kota dia itu makan betatai lawan orang yang alim takutnya pulang ada suah juga takutnya pulang ujar Allah subhanahu wa ta'ala hal sakana fi sakatin fiha alimun apakah orang ini bagianah berdiam di tempat di kampung di desa dan di situ ada orang alim ada juga ujar Orang ini bingung juga. Takonnya pulang ucap Allah Subhanahu Wa Taala halwa fakoh ismahu isma alim. Apakah ngarannya itu sama dengan ngaran orang alim? inilah nah faidahnya keberuntungan. Namun kita bengaran orang-orang nang saleh. Ngaran tu ada kekurangan, ngaran Nabi banyak, ngaran wali banyak, ngaran orang saleh banyak. Jadi kenapa biar ngaran ni anak biar ntar ngaran artis, biar ngaran anak biar anak pemain bola han roge. Padahal bel Ashrafil Asma'i Wahhu Muhammad. Nama yang paling mulia, nama yang paling agung. Itu ada lain adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojenal takane? Apakah hamba kau itu ngarannya? Sama jual kayak angaran orang Alep, Alep. Detakannya ada. Nah sekali ni bengangnya. <laughs> ini permisalan saja, permisalan saja. Sudah kayak apa ini? nang terakhir sudah takoni nang terakhir ni artinya lamun <laughs> kada pada orang ini sudah masuk neraka orang ngani. Takoni nang terakhir ujar Allah Subhanahu wa taala, hal yuhibbu rajulan aliman. Apakah orang ini bisian kawan kah atau siapakahnya bapa Tuhan nang kawan itu cinta lawan orang nang alim. Takoni pian adalah bisian kawan. Kawan pion tuh cinta lawan orang nang alim. Oh ngge ngge sambat siapa? Ada si Fulan min fulan ketujuh duduk lawan orang alim hadir di majlis orang alim maka ujar Allah subhanahu wa ta'ala berkat nang hamba kota dia itu cinta kepada orang nang cinta kepada orang nang soleh ayuhah ulun selamat akan ulun beri orang ini berkat syafaat orang nang cinta lawan orang nang alim dan han ini sekedar kita cinta lawan orang nang cinta kepada orang nang alim beruntung nah, apalagi kita seorang nang cinta kepada Nabi Muhammad nah, apalagi kita seorang yang cinta kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Napa lagi pian nang buhaulan bukan hanya cinta dengan harta pian pian sumbang di sini dengan pikiran pian tenaga pian tujuannya napa? Karena dasar pian cinta kepada hamba-hamba Allah nang saleh. Insyaallah berkat sidin-sidin kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulakan kita seberataan kana dalam barisan orang-orang nang -orang saleh. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan itu mengalir ke kita, awak kita, hati kita mudah-mudahan bersih, Allah angkat segala penyakit kita, lahir dan batin dan keberkahan itu mengalir juga kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh salihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan juga keberkahan itu mengalir kepada rumah tangga kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakina mawadda wa rahmah, dan mudah mudah Allah memberikan kita kekuatan taufik dan hidayahnya tawa kita beribadah menggawe perintah-perintah Allah Subhanahu dan mudah-mudahan Allah mengangkat segala kesedihan kita kegalauan kita balak musibah berkat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah menutup usia kita akhir hayat kita dalam keadaan yang Allah ridhai di tempat yang baik dalam keadaan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah amin ya rabbal alamin sebelum ulun tutup lum ada hendak berbagai ini naulun bawalah ulun terangkan satu mata jana. Di sini ada keterangan hadhi ashru salawat man kura fi baitan lam yahrik atau wazga fi baitan lam yasrik. Jadi ini ada sepuluh salawat, nang mana sepuluh salawat ini menjelaskan akan keutamaan atau kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biaan baca seorang aja itu sudah ulang artiakan di situ. Siapa orang nang membaca salawat ini sekali barang? Ini ada salah tulis di sini Jadi membaca sekali aja atau hari-hari biaan baca boleh aja atau diandak di rumahnya di atas, atas awangkah? Maka rumah tadi dijaga alai Allah Subhanahu wa taala dari kebakaran dan juga kemalingan dan juga diberi oleh Allah keberkahan. Jadi siapa nang membaca atau nama hendak di rumahnya insyaallah rumah tadi dijaga oleh Allah dari kebakaran dan kemalingan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulang berhadiah, hadiahnya selawi. Tahu selawi pian? Ini sudah belaminating, nang hendak bisa aja kena ditebus di belakang situ. Nang kada membawa duit bisa aja bian bawa haja tapi tapi bayar boleh, boleh aja bawa utang bawa tuh bawa aja boleh tapi bayarlah, jangan lawas-lawas artinya pian mau kada bawa duit kada apa-apa pian bawa kena bahasakah kah minggu yang dihadap pian bawa mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad rumah kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ini saja, ini saja. yang bisa sampaikan kurang lebihnya hulu minta maaf minta ahli minta roda ada salah pandir atau mungkin gawian yang tidak berkenan di hati bian khususnya kepada sahibu lemah Guru Muhammad Arsyad. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Hazaminni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.